Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Profesor Andrik Berwasito. Bagi saudara-saudara yang sekarang tengah mengerjakan disertasi untuk kajian budaya perlu saya ingatkan bahwa paradigma di dalam kajian budaya ini adalah paradigma kritis artinya apa ya kita mengkritisi fenomena peristiwa ya, kejadian baik masa yang lalu sekarang ataupun ya mungkin kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang yang jelas bahwa di dalam kita membahas persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat itu mengedepankan sikap kritis. Apa itu sikap kritis? Yani kita merasa bahwa peristiwa yang kelihatan biasa-biasa saja -biasa itu ternyata banyak hal yang perlu dikoreksi atau ya banyak hal yang perlu dikritisi. Antara lain bahwa kita mempunyai ya Pandangan atau argumentasi sendiri tentang hal-hal yang berhubungan erat dengan perusahaan-perusahaan yang mau kita teliti. Misalnya, saudara bambang ya, saudara bambang ingin meliti tentang uh, arsitektur gereja atau ya, interior gereja, maka yang jadi pokok persoalan ya, itu bagaimana arsitek gereja di Indonesia ini, atau di kota Solo ini, menurut pendapat Anda, kalau Anda ya mengamini saja apa yang sudah ada, ya, sekira itu bukan kajian budaya, itu kajian interior saja, tetapi kajian budaya itu melihat secara lebih cerdas, ya, tentang ya, kalau itu terjadi harmonisasi atau terjadi kontroversi dan sebagainya, apakah eh, dialog? antara interior barat ya mungkin dengan interior lokal itu sudah bagus atau ya kurang bagus kalau sudah bagus ya sudah saja biar saja jangan diteliti tetapi kalau menurut anda ada yang kurang bagus atau ada yang tidak beres atau menurut anda tidak ya tidak mencerminkan mungkin arsitek gereja anda punya pendapat, dan pendapat itulah yang saya maksud kritis tersebut. Anda punya sikap, Anda mempunyai satu argumen tersendiri yang Anda bertahung jawabkan nanti di dalam setiap ujian. Sama seperti saudara Rudi misalnya, ketika saudara mau membuat suatu penelitian tentang pariwisata atau ya tentang karya saudara di dalam praktek budayaan sudah barang tentu Anda punya cita-cita cita-citanya cita ya memperbaiki sesuatu yang menyeleweng atau yang kurang bagus Anda mengatakan bahwa ini pemerintah dalam hal bagaimana mengelola heritage untuk pariwisata ini AB, nah sudah bagus itu permulaan yang bagus, ya itu saja anda buktikan bahwa memang itu tidak bagus dan Anda mempunyai konsep yang bagus itu ya jadi lebih oh, kita punya pretensi tersendiri terhadap apa yang sedang terjadi dan kekuatan kita dalam diversasi itu di situ tetap juga saudara Made misalnya ingin meneliti tentang arsitektur di sebuah desa di Bali ya. Ya, kalau hanya mendeskripsikan oh begini, begitu, begini ya. tidak cukup. Tapi apa? Misalnya ya memberikan satu gagasan, menginspirasi arsitektur di tempat lain bahwa harga ini mempunyai kekuatan, harga ini mempunyai nilai positif. Dan orang selama ini tidak tahu. Bahwa itu sangat uh, inspiratif, berguna, atau juga uh, memberi ketenangan, memberi uh, keindahan, dan sebagainya. Jadi kritik kita terhadap sikap-sikap yang selama ini berkembang, sesuatu yang tidak berharga atau tidak dihargai orang lain, Saudara Made kemudian menunjukkan bahwa itu Sangat penting, perlu, dan ya ada upaya untuk melestarikan. Saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Dan yang lain yang masih agak jauh-jauh di dalam tulisan belum bisa saya uh, komentari. Ya. Nanti pasti akan saya komentari. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.